Indonesia dikenal dengan keragaman budaya, tradisi hingga kulinernya. Tak hanya itu, di setiap provinsinya juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijadikan destinasi wisata masyarakat lokal hingga internasional. Salah satu keindahan alam Indonesia ditunjukkan di Danau Toba yang identik menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba menyuguhkan pemandangan alam yang indah, Mulai dari hamparan hijau perbukitan, birunya danau hingga pulau Samosir yang berada di tengah danau. Namun Danau Toba bukan hanya menawarkan keindahannya, melainkan danau ini juga terkenal dengan hal mistis. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Danau Toba sebagai danau terbesar di Asia Tenggara telah menelan ratusan korban jiwa. Kabar terakhir lokasi tenggelamnya kapal telah ditemukan, namun belum bisa dilakukan pengangkatan jasad karena permasalahan kedalaman Danau Toba yang mencapai 505 meter. Berdasarkan hasil rekaman remotely operated vehicle di kedalaman 450 meter Danau Toba menyebutkan tanda-tanda posisi bangkai KM Sinar Bangun telah ditemukan sekitar 3 km dari pelabuhan Tiga Ras. Dugaan ini diperkuat dengan terlihatnya beberapa sepeda motor, bagian-bagian kapal dan mayat korban. Pada hasil foto nampak jelas beberapa sepeda motor berada di dasar danau. Tidak hanya itu, jasad yang diduga korban KM Sinar Bangun pun tampak utuh. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkapkan, jasad para korban butuh waktu lama untuk membusuk. Hal itu disebabkan temperatur di dasar danau yang sangat dingin. Suhu dasar danau yang dingin menyebabkan jasad para korban tak mengapung di permukaan. Salah satu cara mengangkat jasad mereka ke permukaan adalah dengan bantuan gas yang berfungsi untuk menambah massa jenis. Sayangnya jasad para korban berada pada spot yang begitu dalam, tepatnya di kedalaman 450 meter. Sulitnya pengangkatan jasad korban kapal tenggelam KM Sinar bangun ini pun menjadi bagian dari misteri Danau Toba. Sejumlah ilmuwan menemukan fakta bahwa Danau Toba terbentuk karena erupsi hebat Gunung Toba yang terjadi pada 74.000 tahun yang lalu. Saat erupsi, Gunung Toba memuntahkan 2.500 km kubik lava yang jumlahnya konon dua kali volume Gunung Efrek. Bahkan erupsinya 5.000 kali lebih mengerikan dari letusan hebat Gunung St. Helens, Amerika Serikat, yang memakan lebih dari 250 rumah pada 1980. Menurut situs Badan Antariksa Amerika Serikat, ribuan kilometer kubik puing dimuntahkan dari puncak Gunung Toba. Awan yang bercampur gas panas, serpihan batu dan abu pun telah mengubur 20.000 kilometer wilayah yang ada di sekitar kaldera dalam waktu dua minggu. Pasca letusan, Gunung Toba meninggalkan kaldera modern yang dipenuhi air yang kini kita mengenalnya dengan sebutan Danau Toba. Seorang peneliti dan rekan-rekannya dari Russian Academy of Science menemukan adanya kolam magma yang tumbuh di bawah kaldera Toba. Meski terlihat tenang, mereka mengatakan bahwa mesin yang menghasilkan magma masih terus aktif.